Wow, Ada semut teman-teman nah, Warnanya merah nih Wow kita dapat semut nih Ayo kita ambil Kita bawa Untuk kita main nih teman-teman hey, Hari ini kita akan mencari mainan Ini ada sungai teman-teman Airnya jernih Yeay Yuk kita jalan yuk Nah ini ada mainan nih Wow, Daddy. apa ini ikan paus di sini? Ini ikan paus, teman-teman. Wow, warnanya ungu seru ya, cari mainan di sini. Daddy. Nah, ada lagi nih. Oh, ada cerita. Nanti kita main sama-sama ya. Oke, okay. ada kura-kura. Nah. Apa ini harimau di sini huh? Weh, harimau berwarna hijau wow. Ayo kita jalan harimau ini sepertinya mau pergi cari mangsa teman-teman kita jalan kemana nih Wow harimau mencari apa Wow, harimau menemukan apa nih teman-teman? Apa nih ada yang tahu? Sepertinya ini bulalang sembah teman-teman. Hmm. Wow. Yuk, harimaunya makan bulalang sembah dong. Wow, ah, ah. ah. oh, seru yang mainnya. Nah. Ayo cari lagi Harimau jalan Mencari Mangsa lagi nih oh, Ada kepiting Ini apa nih Kepiting Wow Ini kalajengking Hati-hati ya kalajengking Ada Racunnya nih teman-teman Bahaya nih huh, Takut Enggak jadi makan Yuk harimau jalan. Nah <SILENGALAN> huh, itu apa? Harimau menghampiri seekor lobster teman-teman. Wow. Hey lobster. Wow keren. Ada lobster juga nih di sungai ini teman-teman. Seru ya. Hey lobster simpan dulu ya di sini ini udah berapa nih harimaunya sudah dapat banget <tuk> jalan lagi yuk, harimau yuk kita mencari hewan yang bisa terbang apa ya hewan yang bisa terbang ada yang tahu tut tut Nah, harimau singa menemukan kecoak, teman-teman. No no no Wow. Kecoak mainan. Kita udah dapat banyak nih. Singa raja hutan mencari lagi. Tutut tut dapat lobster lagi hmm, kita udah dapat dua lobster tut tut tut singanya mau menyeberang sungai teman-teman tapi singanya takut air gimana ya caranya kita akan mengambil perahu teman-teman. Nah ini perahunya. Kita akan naik perahu bersama singa teman-teman. Nah. cut. Ayo kita nyebrang. Nah singanya udah sampai di tepi nih kita melihat kodok teman-teman Wow singanya dapat kodok Hai hey, kodok kamu ngapain di situ kodoknya lagi mau mandi tapi karena ada singa kodoknya kabur uh, kabur ada singa uh, kodoknya kabur teman-teman Singanya enggak mampu mengejar. Yuk cari lagi. Nah singanya mencari. Mangsa lagi. Nah dapat nih. Ah. Aduh tolong. Singanya dicapit kepiting. Aduh tolong. Singanya kabur teman-teman Kabur Wah. Karena singanya kabur Dia ketemu lobster yang terakhir teman-teman Nah Dapatnya Tiga lobster Ayo kita pulang Wow Kita sudah dapat nih banyak Hei, singa hari ini dapat banyak mangsa Ayo kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam 7 8 9 10 Kodoknya mana tadi? Waduh kodoknya Datang nih Sama dengan kepiting Yeay Kita sudah menemukan banyak mainan teman-teman Sebentar, kita cari lagi ya. Oke, okay, dadah.